Gading Marten mungkin akan memeluk Islam, tapi belum terkonfirmasi. Gading Marten dilaporkan telah menerima restu dari ayahnya, Roy Marten, untuk menjadi mualaf atau memeluk Islam karena akan menikahi Luna Maya. Kabar ini disebarkan oleh beberapa kanal YouTube, salah satunya adalah Forum Selebriti yang memuat video tersebut pada tanggal 28 Desember tahun 2022 video tersebut menyajikan narasi yang menyatakan bahwa Roy Martin telah merestui keputusan gading untuk memeluk Islam dan menikahi Luna Maya namun narasi tersebut tidak merujuk pada sumber yang jelas dan foto yang digunakan hanyalah editan selain itu Kabar tentang pernikahan tersebut juga belum dikonfirmasi oleh Luna Maya maupun Gading Marten. Jadi, tampaknya konten tersebut hanya dibuat untuk menarik perhatian penonton, meskipun judul dan narasinya sangat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Walau demikian, ada kemungkinan bahwa Gading Marten benar-benar akan memeluk Islam di masa depan. Menjadi mualaf atau memeluk Islam merupakan hak setiap individu yang merasa tertarik dengan agama tersebut. Jika Gading Marten merasa tertarik dengan Islam dan ingin memeluknya, maka ia memiliki hak untuk melakukannya. Namun, sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Gading Marten atau keluarganya mengenai rencana tersebut. Kita harus menghargai keputusan setiap orang untuk memeluk agama yang mereka pilih. Asalkan tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar hukum. Kita juga harus memahami bahwa keputusan seseorang untuk memeluk agama tertentu bukan merupakan sebuah gosip yang bisa dijadikan bahan untuk menarik perhatian atau menjadi sumber keuntungan. Sebaiknya, kita fokus pada fakta yang benar dan tidak menyebarkan kabar yang tidak jelas kebenarannya.